Tanda pria jatuh cinta, tapi gengsi mengungkapkannya. Sebagian pria terkadang merasa sulit sekali mengungkapkan perasaan mereka. Apalagi ketika mereka sedang jatuh cinta kepada seorang wanita. Banyak sekali yang membuat seseorang gengsi untuk mengungkapkan perasaan tersebut. Mereka selalu menganggap, bukankah seharusnya sebagai laki-laki harus berani mengutarakan perasaannya. Sedangkan... Para lelaki mereka juga bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Mengungkapkan atau tidak kepada perempuan, yang mereka sukai. Pada akhirnya membuat kalian hanya bisa saling memendam perasaan. Namun, ternyata kalian para wanita, bisa mengenali tanda-tanda dari pria yang menyukai kalian, tetapi gengsi untuk mengungkapkannya. Maka dari itu, berikut ini empat tanda, pria jatuh cinta, tetapi malu untuk mengungkapkannya. Satu, Kontak mata. Mata itu jarang sekali berbohong. Ketika seorang pria menyukai seorang wanita, pasti mereka sering menatap wanita itu. Kamu sebagai seorang wanita pasti tahu dong, ketika para lelaki, sering menatap kamu, entah itu secara terang-terangan, atau mungkin secara diam-diam. dua Sering mengirimkan pesan. Sering dikirim pesan oleh seorang lelaki. Jika iya, hal tersebut menjadi salah satu tanda, bahwa lelaki tersebut menyukaimu, tapi gengsi. Apalagi, jika yang ia kirimkan adalah pesan-pesan yang berisikan hal-hal tidak terlalu penting. Misal, menanyakan kamu lagi apa, atau kamu sedang sama siapa. Atau mungkin kamu udah ngerjain tugas belum. Jadi, kamu sebagai seorang wanita harus peka, ya. 3. Sering bertanya ke orang terdekat. Ketika seorang lelaki menyukai seorang wanita, mereka akan rutin bertanya kepada orang-orang terdekatmu, misal sahabat atau temanmu. Mereka akan menanyakan banyak hal, mulai dari kamu lagi dekat sama siapa, makanan dan minuman favorit kamu, hobi kamu, hal tersebut mereka lakukan, agar bisa dekat dengan kamu, dan berharap dengan hal itu, kamu akan suka padanya dan menyadarinya. 4. Mudah cemburu. Saat wanita yang lelaki sukai, dekat dengan pria lain, tanpa sadar akan membuat ia merasa cemburu. Karena, mereka tidak suka ketika kamu mendekati pria lain selain dirinya. Jadi, ketika seorang lelaki yang sedang menyukai kamu, tiba-tiba berubah, karena kamu dekat dengan pria lain, cermati perilakunya. Kamu sebagai wanita harus cepat sadar. Ketika lelaki sudah menunjukkan hal itu, tandanya mereka suka sama kamu, tuh. Itulah empat tanda pria jatuh cinta, tetapi malu mengungkapkannya. Jadi, kamu sebagai seorang wanita ketika telah menemukan keempat tanda di atas, harus cepat sadar, ya?